Halo teman-teman, uh, welcome back to my YouTube channel. Sudah lama nih nggak upload video ya? Di video kali ini, saya akan membahas uh, tentang internet dedicated dan cara menjadikan internet dedicated itu menjadi sebuah internet broadband. Oke, ini pembahasan yang menarik ya, untuk teman-teman, khususnya yang ingin... E, membuka usaha internet kecil-kecilan di desa ataupun di tempat yang ya sekiranya masih bisa kita untuk jualan atau e, dagang internet ya eh okay. apa sih internet dedicated itu e, internet dedicated itu adalah internet yang dikhususkan untuk klien e, ya misalkan saya mengambil 100 mbps dediket nah, dediket itu artinya 100 mbps itu dikhususkan untuk saya sendiri dan tidak dibagi ke apa ya ke orang lain Nah jadi pada jam sibuk tengah malam ataupun pagi hari itu tetap mendapatkan speed 100 mbps ya kurang pun sedikit. Ya. 99,98 mbps nah jadi gambarannya seperti itu dan internet broadband itu internet sharing ya, broadband itu adalah internet yang uh, kita bisa gunakan tapi itu dibagi-bagi ke pengguna lainnya ya seperti ya provider-provider di Indonesia ini ya Ya, seperti telkomsel, xl, m3, dan lain-lainnya ya. nah Coba kamu tes ya Pada jam malam dan jam ketika sibuk ya Misalkan setelah jam 7 malam Habis maghrib itu ya Kalian tes speednya Nanti akan naik turun ya Beda dengan internet dedicated. Nah ini yang saya gunakan ini adalah internet dedicated ya 80 mbps e, Masih menggunakan wireless tapi ya kedepannya nanti saya akan um, mengambil internet dari Metro ya dari SP langsung ke Metro langsung Nah di sini bisa kita lihat kecepatannya stabil ya di 80 mbps ya ini nah ini enaknya ada deket ini kita bisa uh, mengaturnya ya misalkan kita jual ke lima puluh rumah ya. ini enggak bakal down ya speed. Oke langsung saja kita lihat ke sepil ya kita sepil settingannya Nah di sini ya ini internet dedicate 80 mbps ya Oke ini saya jadikan broadband nah seperti ini ya teman-teman ini ada yang sepitnya tiga tiga ada yang tujuh yang sepuluh ada yang 5 ini hotspotan ya nah, ini bisa 80-an klien ya ini saya maksimalkan ke 80 kliennya jadi gimana ini perhitungannya kok bisa ini kan 333 kali 80 aja udah 240 mbps nah jadi sistemnya adalah internet ini traffic internet ini bergantian ya teman-teman misalkan ini pelanggan 7 mbps ya ya nah, ini enggak full 7 mbps, mbps terus ya ini naik turun naik turun Nah itu ya jadi internet ini gantian dan kita bisa menjualnya tapi ini enggak eh, eh, asal asal-asalannya enggak asal-asalan kita kasih speed ya ini ada beberapa paket ya yang 3 Mbps 10 Mbps sebagainya beda-beda tapi ini eh enggak jaminan dapat 3 mbps terus ya teman-teman atau 10 mbps terus teman-teman jadi ini ketika jam sibuk ya naik turun uh, kecepatannya kecuali ini jam ya jam-jam malam jam pagi biasanya bisa full ini 10 mbps nah, ini saya menggunakan metode ppoe dan saya menggunakan limit add dan Max limit Oke, ini saya menggunakan parent dari utamanya uh, ya ini traffic game ya ini traffic game ini epoe plus hotspot yang tiga game ini saya khususkan untuk game ya yang tiga fps agar nggak lemot ya, ketika jam sibuk oke seperti itu teman-teman jadi gambarannya seperti itu Oke, sekian dulu review singkat uh, dari saya. Jangan lupa subscribe ya di channel ini supaya kita bisa belajar uh, mengenai internet dan mikrotik. Saya juga masih belajar, bukan bermaksud untuk menggurui. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.